dan dari Nabi sudah men diam mereka kan berpasangan dengan pasangan Inilah dia parade di Awal apa <tuk> <basangan> <tuk> and... yang terjadi di Indonesia. Abang ini Indonesia. Dua, ribut double. Bacakan pertama, bacakan pertama. Baby dan tari, bacakan